Halo bosku apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya terima kasih atas dukungan kalian yang selalu mendukung gua untuk berkarya bosku ya oke kita mulai permainannya semoga kita JP besar kita dikasih yang mantap mantap lama nang inches hari ini ya oke nggak lupa juga gue ingatkan kembali buat kalian jangan jadikan permainan ini sebagai sumber mata pencaharian ya jadikan permainan ini hanya sebagai hiburan semata dan bagi yang belum umur 18 tahun dilarang bermain seperti ini ya. Oke bosku yang mau tahu gue main di situs apa gue main di situs yang paling gacor ya bosku. Ya. Langsung aja cek ke kolom komentar atau di tentang channel gue. Gue taruh linknya di sana. Oke kita langsung gaskan aja ya, bosku ya. modalnya kita sangat receh aja. Modal receh ya, dengan pola yang paling gacor mantap sekali bosku pecah itu apa tadi bulan ya bulannya pecah bosku oke tambel kuning oke batu permata hijaunya permata hijau dekat pondok indah ya oke permata kuningnya juga konek bosku mantap sekali kita di bed minimal aja 250 perak semoga dikasih yang mantap ini uh satu lagi tuh bosku kita dapat apa skater gratis ya sayang kita gak dapat oke ya, apa-apa kita gaskan lagi di turbo 30 ya bosku Buh, mantap bintang sama kuningnya konek oke kuningnya konek lagi boleh kita pakai ini sangat sangat gampang ya bosku ya. kalau kalian juga mau cek RTP ya bosku ya gua saranin sih cek RTP dulu tapi ya nggak nggak perlu inilah to the stars!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 Let's go. has <laughs> <Cross and> riches <laughs> mantap tuh sensasional kita brody oke di ini kita WD aja ya brody ya. bosku semuanya brody NBA tapi kita WD aja karena udah dapet cukup ya mau dalam 4000 dapat 140 35 ya, ya dapat lah 140 ya dapat 140an ya kita WD aja karena kita sudah dapat 100 ribu nah yang dapat 2400000 itu sih dia bosku jangan banyak-banyak kalau lagi kayak gini, ini tanda-tandanya lagi kurang bagus ya putarannya. Jadi kita sudah dapat dua kali lipat dari modal atau tiga kali lipat sih ini. Itu sudah lumayan ya, bos Jangan terbohon opsu. jangan sampai disedot lagi kita udah menang ini. Oke, gaskan. Gue WD dulu ya, gue pamit ya. Jangan lupa di-like-like -like komen serta subscribe yang pastinya. Di komen apapun sebanyak-banyak di, di kolom komentar ser serta share ya ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.